Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Romdania Kamila Ahmad dengan NPM 21810214 dari jurusan Psikologi Universitas Riau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran Pengertian kesadaran Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri atau awareness.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 stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. eksternal Kemudian ada kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus yang diberikan. Teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar atau conscious mind,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 dengan mudah dipanggil lagi atau seringkali disebut dengan kenangan yang sudah tersedia atau available memori. selanjutnya ada ketidaksadaran alam bawah sadar atau unconscious mind merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar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 keadaan terjaga namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan kita berpikir saat kita tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berada berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga kita membentuk memori saat tidur seperti yang kita ketahui dari fakta bahwa kita mengingat mimpi selanjutnya ada fungsi tidur Tidur adalah sesuatu yang normal, tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik, tubuh namun juga berfungsi untuk mental. Tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahan diri, atau disebut dengan teori preservasi dan proteksi. Tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan. Ada lima stadium atau tahapan-tahapan tidur. Yang pertama itu ada alpa. Alpha itu masih dalam kondisi sadar atau relaks Yang kedua masuk ke tahap theta Di tahap theta ini kita sudah di awal fase ketidaksadaran Dan masuk ke fase spindle Spindle ini adalah fase ketidaksadarannya tetapi lebih tinggi daripada theta Selanjutnya ada delta Di delta ini kita sudah tidak sadarkan diri, tidak sadarkan diri atau ketidaksadaran dan yang kelima masuk ke fase REM atau rapid eye movement yaitu fase mimpi. Sekarang mumpung sudah masuk ke fase mimpi, saya akan menjelaskan apa itu mimpi. Mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat. Dalam mimpi, pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri, walaupun terkadang kejadian di luar sendiri, seperti bunyi, contohnya seperti bunyi sirene sirene yang melengking itu dapat mempengaruhi isi mimpi kita teori-teori mimpi yang pertama itu ada teori psikoanalisis menurut teori ini mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang dan tidak realistis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran yang kedua itu ada teori kognitif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 sebagian di mana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang yang nyata, dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlihat dalam pembuatan fantasi. Selanjutnya, menurut and Line, hipnosis adalah sebuah prosedur di mana seseorang praktisi meng mengsugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku dari subjek. Teori dari mengenai hipnosis. Yang pertama itu ada teori disosiasi. Teori ini menyatakan bahwa hipnosis seperti mimpi yang jelas dan bahkan distraksi sederhana melibatkan disosiasi atau dissociation yaitu terpisahnya kesadaran di mana satu bagian pikiran bekerja sendiri dan terlepas dari kesadaran lainnya. Yang kedua itu ada teori socio-kognitif Teori ini menyatakan bahwa efek hipnosis merupakan hasil interaksi antara pengaruh sosial yang dimiliki penghipnosis, atau bagian sosial, dan kemampuan, kepercayaan, serta harapan subjek atau nagian kognitif. Selanjutnya, ada gangguan-gangguan kesadaran. Yang pertama, itu ada narkolepsi. Yang kedua, somnambulis. Yang ketiga, itu ada sleep paralysis.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 atau hipnajoci -gy. Selanjutnya ada somnambulis Berjalan somnambulis ini adalah berjalan sambil tidur Penyakit ini ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur Si penderita mungkin dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain Seperti berbicara dan makan pada saat tidur Berjalan sambil tidur khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu yang bersifat aktif. itu ada anti anti drugs, yaitu obat yang dapat menurunkan kecemasan dan termasuk pada golongan yang dinamakan benzodiazepine. Obat-obatan ini sering dikenal dengan tranquilizer. Tranquilizer atau disebut dengan penenang. Tranquilizer ini terdiri dari tranquilizer minor dan tranquilizer mayor. Tranquilizer minor adalah Anskwiser minor obat-obat ini biasanya diberikan pada pasien yang mengaluh cemas atau tegang, walaupun beberapa orang sering menggunakannya sebagai pil tidur. Anskwiser mayor dianggap pada bagian yang lulus untuk mengurangi bentuk kebutuhan yang bervariasi dari pengendalian dan pengawasan dalam beberapa kasus. Robotik. obat ini sangat efektif untuk menghilangkan halusinasi